Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama dan membahas kunci jawaban Halaman 1, 3, dan 12 pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik, kita akan ke halaman 1 Di halaman 1 kita akan menjawab sebanyak 7 soal yang kita perlu jawab Nah, jawaban kita ini kita perlu sesuaikan dengan gambar yang ada di atasnya Baik adik-adik, langsung saja kita jawab soal yang pertama Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Jawabannya Makhluk hidup yang ada pada gambar adalah manusia, kambing, ayam, dan bebek Kemudian, untuk soal yang kedua apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Kita jawab, perbedaan makhluk hidup tersebut adalah makanan, cara bernafas, dan cara berkembang biak. Kemudian soal ketiga, pertanyaannya adalah, apa apapula persamaannya? Jawabannya adalah, persamaan makhluk hidup tersebut adalah bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Dan memerlukan makanan Untuk jawaban nomor 4 Kita baca dulu soalnya Apakah semua makhluk hidup itu Membutuhkan oksigen Jawabannya adalah iya Semua makhluk hidup tersebut Membutuhkan oksigen Pertanyaan nomor 5 Bagaimana proses pengambilan oksigen Oleh makhluk hidup Jawabannya Proses pengambilan oksigen sebagai berikut dari hidung masuk ke tenggorokan kemudian masuk ke paru-paru. Soal nomor enam, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Kita harus melestarikan hutan untuk menjaga ketersediaan oksigen. Soal nomor tujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen Tanggung jawab kita yaitu melakukan reboisasi Reboisasi itu artinya adalah penghijauan atau menanam pohon Kita harus tetap menjaga pohon selalu hidup dan jangan sampai kita menebang pohon secara sembarangan sekarang kita akan menjawab di halaman 3, kita akan menjawab peta pikiran ini atau diagram ya. Baik. Di sini ada Dayu dan ikan mas. Pertanyaan yang di atas, pertanyaannya adalah apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya adalah ikan mas dan koki. Jadi di sini Dayu itu me Memelihara atau memelihara dua ikan, yaitu ada ikan mas dan ikan koki. Kemudian, pertanyaan berikutnya kita bahas: di mana ikan hias dipia, itu dipiara? Jawabannya di akuarium. Soal berikutnya, kita jawab: siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah... Dayu Soal berikutnya kita jawab lagi Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali Pertanyaan berikutnya Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah setiap pagi Pertanyaan berikutnya Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu sangat memperhatikan ikan-ikan itu saat membuka dan menutup mulutnya. Oke, di sini saya tambahkan mulutnya ya, membuka dan menutup mulut. Oke. Sekarang masih di halaman 3, kita baca bersama-sama. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut Jawabannya, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena Mulut ikan selalu membuka karena ikan sedang bernafas Dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan Berikutnya di halaman 12, apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Baik kita jawab halaman ini. Berikut ini perbedaan organ pernapasan pada hewan. Hewan pertama adalah cacing tanah bernapas dengan kulit. Yang kedua, ikan bernapas dengan Insang Yang ketiga Kata bernapas dengan insang saat kecil, saat besar Bernapas dengan paru-paru Kemudian yang keempat Ada ular Bernapas dengan kulit Kemudian yang kelima Ada belalang Bernapas dengan tulang rusuk Berikutnya ada burung Burung bernapas dengan kantung udara yang ketujuh. Ada sapi bernapas dengan paru-paru dan jantung, dan yang terakhir ada lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Oke, itu saja adik-adik. Nanti kita akan bahas di... Halaman berikutnya yaitu di halaman 16, 17, 18, dan 20 sekian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.